Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Emsaldi Nasrullah Nasution mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Dengan NPM 218110231. 10231 Para kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Persepsi dosen pengampu Bapak Dr. Sikri Idris PSI MSI Pengertian Secara etimologis persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa latin perceptio dari percepfer yang artinya menerima atau mengambil Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap situmulus. Situmulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antara gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita atau penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyerari di sekeliling kita. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya, yang kemudian masuk ke dalam otak, di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Menurut Bimo Walgito, Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya situmulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan situmulus tersebut diteruskan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Sedangkan menurut William James, Persepsi terbentuk atas dasar data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian diperoleh dari pengolahan ingatan kita. Dari beberapa pengertian persepsi tadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima mulus dari apa yang dirasakan oleh pencah inderanya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi Jenis-jenis persepsi Persepsi memiliki dua jenis Yang pertama persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik Yang kedua persepsi terhadap manusia atau sosial Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis tadi memiliki perbedaan yaitu persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik sedangkan manusia melalui lambang-lambang verbal dan non-perbal. Manusia lebih aktif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan. Persepsi terhadap objek menggapai sifat luar, sedangkan manusia menggapai sifat luar dan dalam, atau perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. Persepsi terhadap objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis, karena persepsi terhadap manusia dapat berubah. Prinsip Penting Persepsi Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial. Saat yang pertama, berdasarkan pengalaman, persepsi terhadap seseorang, objek atau kaji, kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka yang berkaitan dengan orang. Yang kedua, persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rasangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas tersebut yang ketiga bersifat dugaan terjadinya karena ada data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi bersifat dugaan yang keempat bersifat evaluatif artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi Terkadang alat-alat indera dan persepsi kita menipu kita, sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya. 5. Bersifat kontek konteks dual, maksudnya bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif. Ciri-ciri umum Agar suatu penginderaan bermakna ada ciri-ciri umum tertentu dalam persepsi A. Modalitas rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera yaitu ya, sifat sensoris dasa dan masing-masing indera atau cahaya untuk penglihatan dan bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya B. Dinamis Ruangan Persepsi mempunyai sifat ruang atau dimensi ruang Kita dapat mengatakan Atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain C. Dinamis Waktu Persepsi mempunyai dinamis waktu Seperti cepat, lambat, tua, muda dan lain-lain D. Struktur Konteks Keseluruhan yang menyatu objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu E. Dunia penuh arti Persepsi adalah dunia penuh arti Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita Yang ada hubungannya dalam diri kita Faktor-faktor Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Dalam proses persepsi banyak rangsangan yang masuk ke panca indera, namun tidak semua memiliki daya tarik yang sama. Menurut Renal Kasili, persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Latar belakang budaya. Persepsi itu terkait oleh budaya, bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas b. pengalaman masa lalu, Aud audiens atau khalayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan. makin intensif hubungan antara objek tersebut dengan audiens maka semakin banyak pengalaman. c. nilai-nilai yang dianut. nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut, mencakup kegunaan kebaikan, estetika. Dan kepuasan Nilai bersifat normatif Pemberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk Benar dan salah Apa yang harus diperjuangkan dan lainnya Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya D. Berita-berita yang berkembang Berita-berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk Baik melalui media massa maupun informasi dari orang yang dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang Aspek-aspek persepsi Pada hakikatnya, sikap merupakan suatu interrelasi dari berbagai komponen di mana komponen-komponen tersebut ada tiga yaitu A. Komponen kognitif Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya Dari pengetahuan ini, kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu B. Komponen afektif Efektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang, jadi sifatnya evaluatif, yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. C. Komponen koordinatif Merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, ia akan cipu... Siap membantu, memperhatikan, berbuat suatu yang menguntungkan objek itu Sebaliknya, bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek Maka ia akan mencekam, mencela, menyerang, dan bahkan membinasakan objek itu Kesimpulan Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan Bahwa dari suatu kejadian yang terjadi akan sangat mempengaruhi yang kemudian akan mengaruhi seorang dalam bersikap dan berperlaku terhadap sesuatu yang ada di lingkungannya Cukup sekian yang dapat saya sampaikan hendaknya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan komen videonya Terima kasih, saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh